hubungan be na nawa be adalah at saling mencintai soal mangkel ya bawaan manusa lah jadi berarti pisau itu ya mangkel, duit dikemplang ya mangkel. itu wajar lah mangkel sekadarnya tapi kita tetap menaruh empati bahwa sosial seperti ini tidak terus menerus bisa saja suatu saat dia soleh sekali dia menyahur semua uang yang dia bawa bahkan melipatkan, tapi bukan karena riba, melipatkan kesalahannya menjadi kelipatan kebaik kebaikan lo kata lo tiang niku fasek ketika sholatku kesolehan itu harus over mergo ngodoi fasek sampai kiai ku yo bingung tuh nak didulani mu'alaf Allah ya mergode nih istimewa nyaran ya terus sholatku kau tak dia duka sampai kiai ini izin mergo izin raduka ratan kiai ayo nong fasek tobat a raizen lebih rotan rotan lebih izin isen, izin biasanya ibadahnya lebih jadi Kiai kan sangking suki ini baik, kalau kan mulai cilik Gus biasa sholat itu, ketemu uang lagi tobat, kopiah, bediah, duka, nak jumatan mangkat jam sebelas, Gus puing dong kan, kene main mas bukan? Pelanis santri agarnya ibadah tenanan, wanyaran, perkarane mangkal kalah, saingan, repot itu semuanya itu repot, repot, Angel ngadepi dunia itu, angel, wow tapi Rasulullah itu kayak apa? hubungannya ngendikan Allah fa fa'innahum layak alamun ketika sama orang fasik malah Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min umat syafaatku itu bisa uang umatku senajam itu besar ya tentu kok terus berada di syariat itu besar oleh ya ampun ya besar besar seolah khatimah tak kebalah wamin aming gom gom Cuma ini kula cerita Kebencian sama orang-orang sana, orang-orang seperti itu itu tidak sunnatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunate Nabi ini nek ana wong fasik iku di didongakno dibina. Mergo piye-piye iku umaté Kanjeng? Umaté Kanjeng. kan ada sahabat itu namanya Abdullah. Ya Abdullah itu nganti wong lali jenenge na Abdullah ini teng Bukhari. Wong nyeloi iku khimar saking nakali Niku senengane mabuk lucu nih, mabuk itu terminal gak gelap di ngalun alun gak gelap, nak mabuk senangnya mencintai kancing Nabi jadi kadang orang soal ya itu lucu ya orang parah kiai itu gak enak tapi kok yang dibodohnya ya kiyai <laughs> mulai disiik ku. So -no, gitu. tapi <laughs> orang parah kiai itu gak kepengenak, padahal pasang kok tapi sing dibodoni ya kiai. singkat cerita, anak barah mabuk itu nabi ya dijilid dijilid itu diberi sanksi lah bin ni'al bini aliyah sandal atau apalah waktrofi siap tapi akhirnya sobat karena sering orang itu apa itu salah mereka melaknati itu terus orang itu penuh laknat ngelengar Pekanji Nabi kok sering mabuk, sering gini-gini jawab Pekanji Nabi, Ni, ini adalah Bukhari ini saya, harus saya utarakan mereka orang-orang itu hadisnya seperti orang sedurnya tak kok ngomong ini Bukhari Mbah kowe roh mbo ora wong tak omong iki nimbokor. Daripada arah tak kok sokah enggak ngene. Ya ben di kota tau ngene tak kok sokah ta ora. Nyor <gtihs> sak ape lu mikir akhir. Oh ditas opo? Kuwi tahu tau ditasono. Gus itu Hadi sokah ta ora bi ongkota. Mbah delok dhewe. Kowe iso maca ta ora tak kono. Lah mangkel wong jane ya ape dadi wong an mau mangkel ngono tapi kono mangkel sik yo daripada jadi udur wis tak omong ae <guluh> <guluh> ngempet nang kesuwen jare wong Jawa dadi napa <guluh> tapi apa kata Rasulullah latal anuhu fa inna yuhibbu Allah wa Rasulah koe aja geman nanti wong mabuk iki pipi seneng Allah mbek Rasul mulane ribet kowe ana wong joget pas selawatane kene yo mbok mbok halal loh iku kok joget mbok haram iku no, pira-pira jogete pas selawatane saya <tuk>, kok hukumnya bagus yang jelas raduh hukum polisi ha ha ha ha karena jawab oh, ini buatan fatwa, ini buatan hujan Bernas Bernas ini segini buatan itu Rasulullah s.a.w buatan putu putuhnya Nabi bingung, macam yang ada bingung, ini bingung. itu bingung ini mulai zaman Nabi jadi sahabat sing yang beling di babi ini jenisnya Nu'aiman, Abdullah, ini yang amang Nu'aiman itu malah parah meneh No sohabat, soalnya ya nabi mau dibully, kok sohabat? Nabi, setengahnya nara diduwi, kuyut, nara noda bakul keliling. ah gak nabi aturi lah, nabi, mau angan, nabi, so, so. But, so, But, so, then, nabi, nabi, nabi, hadiah nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, Lan nu Aiman saking nakal, ini crita. Cerita ini ada di Ikhya ada di Itqaf. Ana Abdurir, tiyang niku wuto. Wuto teng masjid, takok. Gono nyuh iku ndi? Dituntun mek nu seneng senengene ra wus. Iku jan tengah masjid. Muamuk-muamuk, awas aku nak ketemu nu no Aiman tak tutuk. Dekne krungu nak diancam Abdurir wong wutoe. Hari ketiga digandeng di meneh, Kayak pengen roh ketemu no Aiman. yo nanti uangnya tak duduk dijejero saya dina Usman. pas saya Sayyidina Usman ngejak sholat iki lo nuaiman, no diwaduh, <laughs> gue biker masjid, amirul mukminin. Jadi uang nak bodo nih kue sopisan, mesti berseri. Jadi bodo nih pertama es fatal, kedua lu eh, <laughs> sohabat. Jadi sohabat itu macam-macam. Tapi kabeiku fil jan nah mergon menangi delok wajah rasulullah saw. Wa Dan ini udah wenapi. Oh ngono nati wongununguniku pie pie seneng abah be rasul. Itu di ehya diterangkan. Kalau masih ingat betul tak bir di ehya. Sama sih ingat betul kalimat itu. Memang saya hafalkan. Falam yuhridhu bil ma'syiyah anil mahabbah. Sama sih hafal betul. Sama cek itu di ehya. Mesti persis lafadz yang saya ucapkan kan. Falam yuhridhu bil anil Mahabbah, Nabi tidak mengeluarkan seseorang dari status Mahabbah hanya karena masyal. Lukatah gak misalnya preman-preman, ketemu kei nyucok, ketemu Kada, gak? Kada. Priman, Habib nyucok, kata ada, keada? Diharani preman, Habib tua, dia ya nyucok tenan, diuangkan nurut tenan, jadi orang rasilat, rasilat itu konroan, Rasidah lima Habib wali, oke, okay. semuanya, asal kau jangan solat. Jadi artinya apa? ya, ya unik tetapi ya, Barokah emang kabariku semoga suatu saat jadi orang baik. <tuh> ngulon nah, sering ketemu preman, nyucup, uang itu watonan nyucok. Tahu sholat alternatif. <tuh> tapi kalau sopan aku sebagai jaringan, bingung gak ngulon alternatif <tuh> ceritaan preman itu kisah nyata. Neng kapal pesiar, preman sugah neng kapal pesiar. Lu tukaran kalau nanti yang ceritaopo, lo berjoto si tiang, pernah opo. Tang kapal pesiar karena hari Jumat itu mau jumatan. Nggak ada orang yang nggak jumatan itu gak terima, mereka udah dadi berisik uang hiburan kok ono apa jumatan. nah, pas gremeng ini, dikira uang Islam sing fase iki tidak gremeng seneng. Hmm kapale wong akeh bareng kok kanggo jumatan berisik. Uang ini iki rasa jumatan uang hiburan jumatan. Jumatan. Kan, kok ono jumatan. Dicuot sampai sampe sing ra jumatan. Giko kan iki. Lho kok kok yo Lah aku ra jumatan lah ra trimo ono jumatan. <laughs> Fasek Indonesia itu <ini> pusing mikir. <laughs> Kados ngene. Indonesia bingung pengamat itu pusing ya ya. salat, terima otara, kira -kira. Gak terima.